Dan ini dari Rozek TV ya guys, akak Rozek seperti itu. Dan di sini roti canai terbang, maksudnya gimana itu guys ya? Baru dengar saya. Apakah roti canainya itu berterbangan atau gimana? Saya penasaran sekali. Langsung saja kita play videonya. Let's go. Roti canai Oh, roti canai palsu. Oke, okay. oke. Okay. Oh, macam tuh dia guys. Ini, ini ini ini kalau kalau tangan kesleo nggak bisa ya guys <laughs> ya, asli bener. Oh belajarnya berapa tahun ini guys? Wow. <laughs> Oke. Okay. Kan? Ada aja ya. Wow. <laughs> oh. Asli bikin deg dekat guys jatuh nanti. Oh my god. Koyak bang. Koyak bang. Koyak. Boleh lagi. manja ni apa pakai tepung manja? Assalamualaikum dah. Tepung manja. Okey. Hi. Kita dalam YouTube channel Project TV. Hari Comel, ni Jomel budak ni. Famous sebab dia boleh terbang. Okay. Tadi Project dah shoot sikit. Abang-abang. He, macam mana rasa ha, ni guys. Dinner punya yang kosong lagi. Oh. Uh, sarang burung. Sarang burung ah. Tengok macam mana sarang burung dia tengok dengan, dengan mutabat daging. Okey aku sini. Thank you. Thank you. Okey. Cantiknya budak Bersia, ni kecil, dia kecil dia. ya. Kecil dia sangat budak-budak tu. Aku ah. Ni anaknya dia mungkin eh. dia, guys, roti, ya guys ya. Kalau belajar yang terbang tu apa tahulah. lah? dia Belajar terbang. Paling terbang kalau saya tahun, tahun. tahun. Depan Domino. Depan Dominos Oh Depan Domino. Kalah guys Domino sama roti canai ya. Rame roti canainya. Lebih enak roti canai ya. Domino. Tengok tak kena banyak Kita Oke, okay. oke, okay. atraksi oke, okay, okay. loh guys minta ini Enak banget ini asli oke, oke, oke, oke, ialah kalau tak berlatih nanti jatuh kan oi dia dia sambil-sambil kita makan kan memang abang ni akan terbang ke roti canai ah macam tu oh. Oh. <laughs> aduh oh. tak apa tak apa kita setiap kejayaan tu dimula dengan kegagalan like? betul betul Memang atraksi kayak gini gitu ya guys ya. Woi, senang ini menyer wow. menyenangkan ini guys asli. Pengen ke situ nanti guys kalau ke sana ya. Di mana ini ya? Butuh kartu Asli mantap roti canai terbang belainya. banyak kedai ada dekat, dekat, dekat, ah. dekat belah sana kedai. Macam eh, pasar iya, tempat iya, makan iya. lah, Bukan pasar malam Ya. Iya, Bandar Baru Sungai Buloh ni. Ah Sungai Buloh, Bandar Baru Sungai Buloh. Dekat Chapota kita dah sampai. Wow. Dah dah sampai. Wap ni. Dadah. Dadah. Kita makan apa tu Kak? Ceket ayam. Wow. Kuih, buat tunjuk kat sahabat. Assalamualaikum. Oh, sedaklah dik. Padu tak? Sedak tak? Padu. Bapak bintang 10 wow. Mantap Berhenti anak abang akan Alhamdulillah Rezeki Abang tu bermurah hati Bagi roti China celaru Dia kata Kalau kat sini oh. yang Rezeki nampak ada kaki ayam, uh -huh. ayam Ada ayam lah Lepas tu ada sadin Telur ni telur Mari kita rasa oh Teribu ni God. dah sempat yang tu kena tunggutan ramai Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Tuh kakak Wow. Ada udang juga tuh. Mantap, mantap oh, guys, nah. guys, guys. Oh, guys, jatuh. ngiler guys, asli ngiler. Oh. Apa ini? Oh. Wow, ada telur nih. Mantap. Oh, sampai kita punya nih. Apa, ini. Kosong. oh nih. my god. Kita makan, kosong. Jadi kita makan celaru. Bila makan mungkin <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Berarti roti canai dikasih ini ya guys Ya bumbu sama ayam gitu ya Wah enak banget asli Wah harus coba ini Wah, Asli enak banget kayaknya guys Oh no Kayaknya lembut Rang ya bang. untuk untuk itu. Oke. Okay. Ini roti canai sarang burung. Ini favorite Rosella. Oh, sarang dia, burung. Telur kuning itu masih ada. Kita pecahkan letak la dhitam sikit. Oke, okay. saya kurang suka kalau telur yang kayak gini guys. Masukur. Ah. Bekek sikit daun Kurang suka, kurang suka. Lepas ni o kita sahabat kita buat roti canai pula. Oke. Okay. Kita Kuah dia. Ah Nampak adu dia Rasa dia tu memang enggam lah roti dia lembut Dan kalau sahabat nak tahu ni roti, Makan ni roti bayar sendiri ha. Sebab Ini tempat ni memang best lah Dia punya Aha. Abang yang tebal macam ni pun Ramah-ramah maksudnya kita rasa selesa lah Tak rasa segan-segan Okay Wah hmm. mantap Tengok Macam sedap kue teow tu Ini kalau disini kue teow nyemek namanya guys Sekali-sekali kita review makan-makan best uh, Dekat ni oh, Mantap Kita rasa tanpa kuah dulu Oh nah <tutup> <tutup> <tutup> <tutup> Macam sedap Asli asli ni kayaknya, kayaknya sedap banget guys Enak banget pasti asli apalagi dicocok sama dia, kuah lepas gitu lepas tu teringat macam kat bazar oh, ah yeah. ya yang siapa-siapa rindu bazar boleh datang sini ni biar kuah oh my god bismillahirrahmanirrahim hmm. ah pucelaru dia banyak campur tau dia lah kaki ayam boy mahal kak ayam sudah oh, kaki Sampai ayam dia punya bercerai Oh, oh my god. god. Okey. Dah kita pegang. <laughs> kita buat. Buat ke Milo bagi kita Okey. Uish, isu. Kita nak makan. Roti isu ni ada Milo. Ah, so Oh, macam tu. Roti isu ni dia ada susu wow. chai, ada Milo. Silap, bukan susu. Manis berarti ya. Susu pekat. Kita cicah dengan Milo. Okay, okay, okay, okay Oh my Apa? Ah Tidak, ah. Tidak ah. kita rubuh nak Okay hmm. Sedap tau Oh guys Manis, manis milo Pakai oh, tukar tak? Hmm. Selalu kita makan macam naik keran Mama kan eh? Ini Tahap. Melayu punya kita support Melayu. Betul betul. Kuy santri guys, banyak juga yang makan ini. Enggak antre ding. Ramai. Ini emakan juga Kampang sini roti-roti cana itu. Oke. Tak suka tak masuk roti TV. Kalau suka macam mana muka? Uh, suka sangat tuh. Comel. Ya pun ala. Kita makan banyak-banyak sampai lupa nak cakap jemput makan sahabat. Jemput makan sahabat. Nak cakap? Jemput makan sahabat. Okey. Lama, ada orang ambil roti tisu mak dah lah. <laughs> Sedak sini. Awak suka roti tisu mak dah ke? Ya. Awak ambil roti tisu saya. Okey. Mi lu dia banyak betul. <laughs> Wui, saya. Mantap sih. Sambil-sambil makan memang dia orang buat ni. Oke okay. Atraksi emang guys, atraksi so, ya macam senang, eh? Yang Melayu punya ini, ini jarang lah untuk dapat yang lembut Lembut, lembut di dalam, garing dan Woo! Aku tuh, dia punya, tuh ah lah, nipis Ratok juga sangat Oh my god, enak banget Oh, langsung langsung langsung. Ada roti canai itu yang agak keras gitu ada, guys ya. Jadi ada juga yang kayak lembut. Nah, itu yang lembut yang enak gitu, guys. Dan di sini mungkin lembut itu ya. Sehingga banyak pelanggan-pelanggan yang ini nak terbang Tapi takut sirah ribulan Terbang ke kepala orang yang area area sini kan, area de slamo sini boleh rasa. As slamo 90. Tu kan memang atraksi mereka guys, menyenangkan. Oi, okay. oh, duet duet duet. Kalau rasa empat benda tu boleh lenguh tangan eh sebab dia buat uh, lama tau maksudnya. Ini salah satu marketing yang laris Bagus lah Baguslah, anak muda betul. Maksudnya. Betul betul. Syurga. Ni aku tahu sini, aku tahu sini. Okay. Oh, yeah. oh maka Tenggis. seorang daripada mana-mana? Tinggi mana? Tunjuk. Tinggi macam mana tadi? Lagi-lagi. <laughs> <laughs> Dah, <Main>, <laughs> Dah jadi? Rendah. Dah oh, jadi rendah. Awak suka ke? Suka lah, lagi. <laughs> oh, <laughs> oh comel. Kita siap bungkus lagi. Sengkap. Okay. Kita bungkus, tak apa ke ayah? Ayuh. Tapau balik rumah. Oh, ada juga nasi lemaknya. Sampah daging, a roti, kentang dan sarang tu. Lepas tu tadi. Kita wei. nak tisu. Tadi buat Rozet nak bayar, Rozet stop video kejap sebab... Rozek Sengkan Rozek memang nak bayar ni nak bayar ada abang tu abang roti terbang tu share rezeki dia belanja terima kasih wow abang tengok abang tengok video saya terima kasih kau share rezeki Dengan terbaik Kak okay, kita, kita nak ending alhamdulillah alhamdulillah Ozei senang Ozei dan Kakak Juliana Kamila Kamila Jangan lupa apa Kak? Terima kasih untuk video ini terima kasih yang belanja, Rosette. Harga kisah sangat. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Waalaikumsalamualaikum Bye -bye. warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okay, guys. Sudah selesai videonya dan itulah tadi. Roti canai terbang Melayu. Macam memang sedap sangat lah. Macam mana saya nak cuba? Kat sini pun tak ada lah. Alamak. Okay. Ini tempatnya di Sungai Buloh. ya guys. Sungai Buloh. Selangor kalau tak silap. Ya. Alhamdulillah. Semoga murah rezeki abang-abang oh, roti terbang. Murah rezeki Rozek. Okay. Paling terliur... Roti canai celaru Betul, saya juga itu guys ya Yang kayak nyemek-nyemek gitu ya Memang terliur lah Aduh Suka makan roti canai macam tuh ya kan Ah banjir lah Malaysia terbaik di dunia, mantap Oke okay. Wow. Padu amat. Anak muda berwawasan. Ada pengalaman. Ada masa depan. Betul. Biarpun berniaga tepi jalan. Selamat maju jaya. Syabas anak muda. Melayu Malaysia. Okey. Syok pula. Rozek jalan-jalan. Biasanya dia masak-masak kan? <laughs> Okey. Alhamdulillah Rozek. Eh. Sahabat Cili dan Rozek. Okey. Terbaik kontennya. Semoga sehat dan berjaya selalu. Okey. Dan memang... Ngiler guys, asli ngiler kalau sudah membahas tentang roti canai. Karena roti canai itu menurut saya sangat-sangat enak banget gitu guys, ya. Dari selahnya saya tuh usia berapa ya? SMP ataupun SMA saya baru merasakan roti canai itu dan lezat dan enak seperti itu Makanya saya penasaran sekali bagaimana istilahnya roti canai yang ada di Malaysia ini guys Dari segi istilahnya bentuknya, dari segi istilahnya uh, kuahnya itu memang kayak Wow pasti enak banget gitu guys ya <tuh> Nyari di sini di Solo khususnya di Solo ini nggak ada yang jual asli Ya Harus pulang kampung dulu baru ada gitu guys ya Dan mungkin itu saja video kali ini guys Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini Dan jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Untuk Rozek TV Linknya ada di deskripsi guys Support terus agar sampai ke 300 subscriber 1 juta subscriber Amin Oke sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh